Lalu orang-orang ini biasanya jadwal dzuhur ora gelem. berkali-kali. Nak cara sak fi'i dzuhur Mereka mesti menolak. Jumat-jumat kok dzuhur. kalau dimulai telinge Samsul problemnya ngono. Ya dzuhure tak gelem mboten purun, kok Jumat-jumat kok. Dzuhur. Ya mau mau kelihatan ya Jumatan. Ya Jumatan perintis ya tentu rompulose, nebelase Wis perintis niat gawe siare Islam yaiku Jumat. Kan kowe ora? Saja jahat, saya jadi uang. Jahat korban bodoh. Saya bos repot. Mungkinlah betul niatnya. Sing lantut saya dinauskan, saya dinau tahu makmum musuh saya. Saya niat mata ini dek neng, kamu gimana? Kamu dek neng makmu. Uang jagal gape. Lalu hati yang fase seperti mata ini jeneng, tapi masih gape. Sangkeng pensiunnya tuh. Lebih parah lagi saya Umar. Kayak apa solehnya saya Umar? Seolah-olah itu parah, saat itu parah itu rakyat bayar. Jadi sih, orang Arab pun ada, ada barang-barangnya, itu kadang disebut matjenun villa, itu mahkominya, itu sangat berkait Allah, itu fana, was fana itu cantik. Ketika si Dina Umar dibajak, Abu Lulu al di dibajak, beliau sakin mati, wong kena rongganya, kena... Pertahanan ditanyakan itu satu, yang mati ini aku Islam to, orang. Alhamdulillah. Aku ikut wong keras, alhamdulillah. Alhamdulillah, alai di jalan, apal. Alhamdulillah, saya kira dibuat menjadi kasta rojulin layas. Itulah kasat datang, yohajun, dia yohmal, yama, romo, joy, guna, dan itu jadi nopo, jadi moto saya, jadi pegangan saya. Aku ikut jadi setia marah, aku ikut pendendam, yang mana wong sing baco aku ikut pendendam, aku ikut pemarah. Tidak ngarah rindu untuk wong sing melukai saya. Mereka bilang, gini bacok saya. Artinya gini nakseng bacok aku tahu, sujud jenengan Gusti. Aku rawani menuntut anak-anaknya melukis rokok. I, dia tahu sujud dengan jenengan Mata-anaknya. Alhamdulillah. Mata-mata Gusti. Jangan menuntut anak-anaknya itu orang yang tidak pernah sujud kepada engkau. Sehingga saya bisa menuntut dia artinya maafumnya apa kalau yang membunuh saya orang pernah sujud sama jenengan lo rawani untuk dna membunuh rokok tahu sujud dengan jenengan dan itu menjadikan dia beramah suwar gue kayak apa hukumannya si Umar? bukti jenengan sujud sih saya kibor wong sombong ga, kurang singkram, gak kurang cingkrang gak sa rabute nempel berdu gak sa sawanganik labi ne raka takwa rasa kuat beu rasa sah. sadik ne dok bangunnya pangeran buru tuh Bongkok, mana keluar rumah? Mongkoklah, sini makmum jadi kan makhluk, nanti kecewa, sering kecewa. Pemenangnya mamai mustafa, motor ridak, ridik. Saya lagi misalnya gini, gue motor ridak, ridik, naik ayat master, kirok, kirok. Gue misalnya pucimu, ayu, boleh, gue getok, ikok, ayu. Makanya keluarlah setuju, Islam, motor Quran langgam, jawa. Lah misalnya pas master, pengiran ibu, sekarang beli. Kita iya, Pak Presiden kok uang benar, kan yang <tuk> ngenyaw uang, kudus yang tegas. Kok sudah sih lo, nada ini bener, itu wajar. Jadi tidak no, Arab lagi, tetap not-notnya sesuai mana. Nah, misalnya, tadi kan misalnya misalnya Mustafa sangat khusyuk baca. Tuh lo abah baca nama Jadi dari mana Imam Malik u, kok Imam Malik, kok oh, Imam malik? Oh, malik, oh, malik, malik. Inang lebih rokok, heheraon, mesti anak tekanan ya bang. Tertinggal lempeng, lu nggak juna pun ngelompengan iran. Dia ikut sholat. Ingat timi baregubah, sangking asik ngelompengan. Jadi gua emang mau khusus terus sayuran. Mesti, wong khusus orang yang gak ekspresif saat ayat-ayat ngelompengan iran. Mana gua rasa nengki? Seneng wong melihatnya. Wong melihat itu orang mami. Wallahillahumulohi wasalam, tuh orang bilar bagi Allah puji langit dan bumi. Bagi Allah segala urutan kan tegas. Aku yakin di tempat pengiran, di bangsi khusus. Segala puji, di tempat pengiran, di tempat pengiran. Jadi kalau kita menyebabkan masih bisa? Kanya. Minyak pengiran ngelem, kok mau menepas ngelem ke kukur-kukur. Ya kan, abu dua, ya kan. Kalau ada yang menyebabkan, itu enggak tegas. coba kalau mau belitik Kok mau harap-harap? Wong Arab parvu bu fasik, bu urap, tapi nyeneng naku. Aminangat, tabo itu tau katsi umpro. Waco itu sini imam dikueci. Wapuna umu imam, umu umu angit ranus. Yakin kita ora teater, ura, ura, ura ekspre, ura, ura, ura kaya, kaya Wong Arab tu kan, itura mungkin, nah imam masjid tu ora faham jadi sikit Karena memang kontiannya wong Arab. Kau cukup tengok, tapi ini dalam hal ini lah sebenarnya. Aku yang ngerti gerak gantaku, tapi boyo wong apa, nih kacang nyungat. Wong Arab pun kembang gua balik jajar ruang Arab. Gue sholat ya, namanya. Kagak pintar juga, kan? Katil telepon Kalau sakit, tak kau kaji. Gue suara kaulit, orang kaul Tadi sholat. Wah, Arab gua, jangan parah dengan pergi. Gua keo, wah, wah, wah, wah, wah. Wah, nah, itu sholat mampu belas lagi, di Arab jupuk Juga, kok, bersih, Aku juga kursi kuat, sholatnya, lukuh Ya nanti, ya mas sam, ya, tingkatnya Lengkau nasof ngarek gue bolong, iku ya kursi ini sih gue, maju Seri kuat kok, ngangkat kursi kalor ngisul Caranya juga ngani sholat lukuh, gue mau mati, lagi sholat Ngarek, tenang ya Lengkau nangat telepon itu diangkat, seling kalau tak kaya, kata Ikut kauli kau kau. kau,